Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warah sahabat lesti lovers, bill lovers, dan leslo love lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky bilar Nomor sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Makin belum bisa move on banget persahabat, ya dengan momen live Leslar Ini totalitas banget kita lihat nih Bapak Bi ada aja kelakuan yang selalu bengek yang selalu bikin ngakak persahabat ya Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan selalu seperti ini Rukun rumah tangganya dan bahagia selalu Amit doa terbaik Pastinya selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita dan kita semuanya Kemudian juga berikutnya persahabat Kita intif outfitnya Papa Bilar Ini outfit kemarin yang dipakai oleh Papa B Tentunya saat bertemu dengan tim dari Trinity Optima Production Baju kemeja yang dipakai ini bukan kaleng-kaleng Harganya fantastis mencapai 10.821.624 rupiah Wow Harga kemejanya aja persahabat ya 10 juta lebih Masya Allah Sukses terus, bahagia, berkah, barokah Dan semoga rezekinya bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian juga persahabat dari informasi dari l 2 Mengenai ajang SCTV Music World 2023 Informasi voting SCTV Music Award mulai tanggal 10 April dan ditutup tanggal 7 Mei 2023. Ini kalian harus tahu nih pas sahabat ya. Untuk mulai voting sudah dari tanggal 10 April kemarin dan ditutup nanti tanggal 7 Mei kita lihat juga ini ada sebuah kalimat bentuk support, tetap optimis dari pengalaman words memang semua hal dihitung tapi SMS menempati posisi terbesar vote jadi fokus ke SMS sebanyak mungkin. Tiap hari dan vote di aplikasi video setiap 15 menit sekali akan ada masanya nanti fokus ke media sosial. Kita lihat juga di sini untuk kita semuanya fokus voting abaikan pihak lawan dan fokus voting di Kejora masa vote masih lama hingga tanggal 7 Mei 2023 artinya kita masih punya waktu 26 hari lagi waktu yang cukup untuk bertahan dan menyerang lawan nantinya satu lagi tetap semangat dan yakin menang tuh persabed ya kita harus optimis tetap semangat voting tiap hari kita fokus, mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memborong piala penghargaan. Untuk berikutnya, kita lihat juga bersahabat informasi polling sementara kategori penyanyi dangdut paling ngetop. Kategori ini yang tentunya kita harus lebih semangat lagi, persahabat, lewat via Facebook di media sosial. Bunda Lesti alhamdulillah berada di nomor pertama dengan voting 4817. Untuk lewat Twitter, Bunda Lesti juga alhamdulillah di posisi pertama dengan voting 1024 votes. Dan untuk Instagram, Bunda Lesti berada di nomor 2, persahabatnya, kalah dari Afan yang mendapat poin 82.426 vote, sedangkan Bunda Leslie mendapatkan voting 68.839 vote. Tetap semangat, waktu voting tentunya masih lama. Kita selalu kompak dan solid mendukung Leslie keceora di ajang SCTV Music Award 2023. Kemudian juga persahabat kita memperkabutingannya papa Bilar kemarin yang mengunggah videonya Abang El. Dan terlihat BBL persahabatnya tidak mau ditinggal oleh Papa Saat salim Persahabatnya saat mau ditinggal langsung nangis Masya Allah banget persahabat Masya Allah nah, salim sih salim Tapi jangan ditinggal juga dong Wah katanya tuh persahabatnya caption Papa B Dan ternyata mendapatkan komentar dari Kobas Memberikan emot yang luar biasa nih persahabat Wow mudah-mudahan rame tetap terjaga dan terjun dengan baik yang terkobas dengan Papa Bilar Amin berikutnya juga bersahabat kita simak di story Marwah FC Marwah FC bersahabat yang mengunggah potret Papa Bilar Masya Allah banget persahabatnya walaupun sudah tertinggal tetap persahabat Idol kesayangan kita melaksanakan ibadahnya luar biasa bersama Bagas persahabat ya mudah-mudahan Tentunya tetap konsisten Dan selalu menebar kebaikan Dan terus belajar tentang kebaikan Kita lihat juga kalimat yang diposting oleh Merwa FC Orang udah pada kelar sholat jamaah Dia bikin aliran baru ini bertiga Katanya itu aduh Masya Allah Kita bangga Dan pastinya kita selalu bahagia dengan Rizky Bilar Kemudian juga berikutnya persahabat Kita mampir di postingannya Bang Zikraj kemarin yang mengunggah bedroom Lesti Rizky Bilar Ini villa di Bali persahabat ini keren banget Luar biasa Namun di postingan ini pun persahabat Ternyata mendapatkan komentar juga Dari Papa Bilar ya namun komentar ini Bikin ngakak banget nih Papa di sini mengatakan Wih seru tuh bisa nyetipin Yang lagi bedapan katanya tuh Ada aja kelakuan kocak yang tentunya persahabat ya diperlihatkan oleh Papa Bilar memang ada aja kelakuan yang bikin ngakak kita semuanya, mudah-mudahan berkah barokah vilanya dan semoga sukses untuk bisnisnya Leslar, kita selalu mendoakan yang terbaik, ini memang keren banget persahabat, dan palsu juga kita masih menunggu kejutan hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minuucapkan terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.